Oke, okay guys. Welcome back with me again, ya, Miss Dinda Adinda. Today, as the host. Nah, kali ini juga ada cover yang ikonik banget di Pare, Kampung Inggris. Apalagi kalau buka kopi holik, kopi holik ini terletak di Jalan Dwi Jaya, The tree Junction, ya, teman-teman. So, you directly go around and then you will see kopi holik ini. kepedanya sendiri oke okay. bisa oh, segera ini guys wah ya walaupun situasinya saat ini sepi, cuman senang aja sih karena kita masih bisa muter-muter gitu loh ya. Miss kehujanan kong Halo, jadi saya hukong nih, maaf oh, ya teman-teman ya Oh iya, oh, yeah. nah satu lagi, kita datengin ke salah satu cafe-cafe uh, shop yang cukup viral juga di kampung Inggris, namanya adalah Ngarofi Tafelica Oke okay guys, sekarang kita mau ke sana lagi. Aku tunjukin satu tempat lagi ya. Oke. Okay. Kita okay. ke Karambola Oke. Okay. Karangbolang juga tempat apa ini ngomong-ngomong? Tourism place ya. Oh, woi, yeah. ada kebunnya.